Nah untuk ke sana ya teman-teman itu jalur ke pupuk kujang ya. Untuk ke belakang saya ini ke sana ke stasiun Dawan ya. Saya penasaran eh jalurnya kemana waey. Yuk kita ikuti jalur ini ke stasiun Dawan. udah sangat lama sekali ya teman-teman. Bantalan relnya juga udah nggak kelihatan, udah terkubur. Udah banyak juga pohon-pohon. Dan jalur ini di memang karena sering terlambat ya jalur kereta jarak jauhnya ataupun kereta lokal mana nih saya masih amatiran ya teman-teman. artinya masih jauh juga ya teman teman ya. Saya, saya rasa udah artinya udah terputus nih ya, teman teman udah terputus. benar saja ya teman-teman. Sini jalur keretanya sudah terputus. Ya, jalurnya putus sampai di sini ya teman-teman. Tapi tanahnya masih masih cukup tinggi ya teman-teman kemungkinan ini digunakan jalur rel yang menuju ke dauan stasiun dauan maksudnya kemudiannya sih yang tak jalan di perlintasan jaduh utama kamburan terakhir karena tenang ini doang gitu yang tinggi itu beda tinggi sama yang lain Tapi relnya sudah terputus sampai tadi ya teman-teman. Sini sudah ada ataupun terkubur. Saya juga kurang tahu. Dan menurut warga sekitar sih sudah sangat lama ya. Tidak bisa jadi kemungkinan sudah terkubur. Nah ini ya teman teman stasiun namanya kita lihat lebih dekat lagi ya gimana dalamnya Terus saja ya teman-teman ini tempat pembelian karcisnya ya ataupun tiket Tapi sepertinya bangunnya masih kokoh-kuat ini Cuman ada sedikit merupul gitulah kata orang Sundama Assalamualaikum. Sudah banyak sampah ya teman-teman. Dan atapnya juga sudah pada rapuh. Sudah habis. Nah ini kayaknya tempat Tugas PPKA nya ya Ini jalur ke Bubukujang ya, ya teman-teman ke sana. Sekarang udah di udah terkumpul yang oleh jalan. Kita nanti kita akan ke sana ya teman-teman. Untuk mengetahui uh, kelanjutan rel yang di sini. Nah, ini ya teman-teman kelanjutan dari Uh, jalur rel yang ada di jalan itu yang sudah terkobol dan ini juga sudah lama ya tidak aktif lagi kita cari tahu ya teman-teman ke sana sih jauh saya coba ke sana ya nanti teman-teman nah ini juga jalur bercabang ya teman-teman. Kalau jalan kaki lumayan jauh, eh <tuk> pakai motor aja. Bantalan relnya juga sudah terkubul ya teman-teman. Ada banyak lo Nah ini uh, terputus ya. Mungkin tanahnya juga sudah habis terbawa air mungkin. Karena di sana juga ada solokan. Kita coba ke sana lagi ya teman-teman. Sampai ke titik terakhirnya. Ikuti terus yuk sampai selesai. nah sepertinya itu relnya menuju ke gudang ya teman-teman untuk penyimpanan pupuknya tapi saya sepertinya nggak bisa meliput lebih dekat ataupun masuk karena kemungkinan juga ada pelarangan karena undang-undang e, pun mengatur tentang memasuki suatu kawasan ataupun rumah gitu ya karena jadi saya tidak bisa memasukinya ataupun meliput dengan dekat. Oke kita cari lokonya ya. Ada di mana? Uh, menurut info sih di apa namanya disimpan atau jadikan monumen di bundaran di depan itu jalannya. Kita lihat ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Lokonya yang dulu pernah Mengangkut uh, Pupuk Korea Di kawasan Pupuk Kujang Cikampek ini sangat tua sekali ya teman-teman karena juga di tahun 84 ya atau 80an ini beroperasi untuk mengangkut pupuk oke ya mungkin disitu saja video kali ini saya tutup saja Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.